Allah. Allah Tolong Tolong Allah macam mana kalau saya masa tu Haih Ibu bang Bu. Astagfirullah Saya minta maaf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 Oke okay guys, gimana puasa teman-teman sekalian ya Di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir ini pasti ya Banyak orang yang berlomba-lomba Untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar termasuknya di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawarah. Yang mana di Masjidil Haram dan juga Madinah ini atau disebut dengan Haramain itu sangat-sangat ramai sekali, lebih ramai daripada bulan haji, guys. Kalau bulan haji itu ada kotanya, sedangkan bulan Ramadan itu tidak ada kotanya, guys ya. Orang yang berumroh berlomba-lomba di situ dan semua hotel pasti penuh dan harganya juga semakin meningkat. Waktu itu pernah saya membawa seorang raja yang ada di Malaysia... dari Malaysia seperti itu dengan keluarganya di bulan Ramadan. Dan Masya Allah ya... ...itu memang beliau itu khususkan untuk bulan Ramadan di sana. Tapi bukan 10 hari terakhir. Ya hanya di pertengahan saja dan itu satu minggu dia umroh seperti itu guys ya. Dan itu pun kita melihat itu kayak... ...wow ini ramai banget sudah seperti itu. Sampai raja itu mengatakan... Wow, ini ternyata lebih ramai daripada Haji. Nah, di sini ada sebuah klip guys untuk melihat sejenak ya bagaimana istilahnya keramaian yang ada di Mekah Al Mukarromah Romajom Kita tengok sebelumnya guys. Let's go. Nah, seperti ini orang tawaf ya. Masya Allah, Masya Allah, rame banget ini guys. Belum belum dimulai ini. Jadi rindu, guys. Ini masuk ke dalam ini ya, uh, di smile. Masya Allah, ini sesak banget ya kalau bulan Ramadhan seperti ini, sampai ada yang jatuh. Itu udah biasa, guys. Ya, sebenarnya. Enggak ngerti juga orang jangan dorong-dorongan lah Oh ini dari Indonesia nih Dari Indonesia Oke ada ibu-ibu tuh dari Indonesia Kayaknya dari Malaysia juga ya Pokoknya rame banget Yang biasa itu dari Turki guys Yang paling rame itu nah, Turki, Pakistan Nah itu rame banget Nah ini di stop dulu ya kan Seperti itu Jadi memang ada jadwalnya khusus kayak gitu guys Allahu akbar Jadi biasanya ke IJ Ismail Kalau bulan puasa itu ada space Dimana dibuka terus habis itu udah Ayo selesai selesai selesai Dikosongkan setelah dikosongkan baru masuk lagi Seperti itu guys ya Allah jadi rindu guys ya Orang yang pernah kesana pasti rindu ya kan Rindu gak? Pasti rindu lah ya kan Rindu itu berat ya kan <laughs> Oke okay, dan lanjut lagi guys Kita akan melihat iklan Raya lagi Nah di sini daripada Agrobank TV guys lebaran yang dirindukan Film pendek Raya Fitri Agrobank 2023 Nah langsung saja ini baru upload kemarin ya 12 April 2023 Jom kita tengok videonya let's go Masya Allah sepi Assalamualaikum warahmatullahi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Setiap orang ada kisah mereka tersendiri. Oh. Dan ini adalah kisah Pak Gani. Astaghfirullahaladzim. Rindu sama isteri dia, guys. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan tahun ini sangat berbeza. Dah berbulan orang kampung tu tak nampak dekat JT Kesian dekat nelayan, peniaga. Tak ada siapa yang nak uruskan jual beli borong yang banyak tu. <tuh> tu, pasar dekat bandar. Bekalan hasil laut dah tak terjamin. Selalu terputus. Sebab hasil dari JT tak diuruskan dengan betul. pernah nggak sih guys ketika kita ngobrol sama orang tua kita terus orang tua kita diem aja pernah kan <laughs> saya juga seperti itu dan di sini dimulai awali dengan kayak dialog-dialog yang mengingatkan kita kepada zaman-zaman dahulu kala guys ya zaman-zaman masih kita masih muda banget masih kecil lah seperti itu dan dialognya seperti ini dan juga nuansanya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wah. Pasal kena lawa lawan. Ba? Eh. Kenapa ni? Tak. Badan kiah ni kan macam tak sedap badan je. Macam nak demam je abang. Ah kalau macam tu saya tak payah ke jetty lah. Takut apa-apa jadi kat awak nanti susah pula. Hmm. Okey. Alah, Abang pergi je lah. Kiah tak apa-apanya. Sikit je ni. Nanti, hmm. Kiah makan ubat, insya Allah, baiklah dia. Hmm. Abang, hmm. bang kata selalu cakap, hmm? hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Kiah ni kan faham kerja Abang. Abang pergi je lah. Betul, Kiah tak apa-apa. Nanti Kiah makan ubat. Hmm. Salah. Berbuat baiklah semasa masih hidup. Untuk diri sendiri dan masyarakat. Itulah maksud peribahasa yang menjadi prinsip hidup Pak Gani. Kerja jadi perair macam Pak Gani ini sangat penting dekat kampung aku sebab siapa lagi yang boleh uruskan hasil laut yang dibawa pulang oleh nelayan dan diagihkan kepada peniaga untuk dipasarkan keluar tanpa mengabaikan kepentingan bekalan penduduk di kampung kami tapi sebesar jarum makan ni ha apa pula ha ni hei hei kenapa yok ham pakia makia kenapa hal dengan makia makia masak kat rumah astagfirullahalazim Aku balik dulu. Ya, ya, ya. Allah'u akbar. Saya ada orang. Allah'u akbar. Maafkan Abang Qiyah. Abang tak ada di sisi Qiyah masa itu. Qiyah pun di tiba, -tiba. Ah. Okay. Tahun ni meriah tau bang, raya. Kiah buatkan, apa tau bang? Kiah buatkan ah, lontong. Kiah ada buat ah, bahulu. Ha, itu semua kegemaran abang dengan Ali. Yang Kiah suka sikit je. Nasi impik buat kacang. <laughs> Yang lain semua abang punya dengan Ali. Kiah masak spesial untuk abang Ali. <laughs> Itulah ibu eh. Selalu memikirkan. Kebahagiaan suami dan juga anaknya Allah, kenapa bikin nangis semua sih kelannya? Ah, <laughs> Ini aja udah rembes guys Nanti abang makan tau Abang tak makan Sian penat kia masak tau abang Abang kenalah makan Ya Allah Ah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Try not to cry. Come on. Ayah. dia minta maaf. Ali tahu banyak kekurangan di masa menjaga ayah. Tambah bila ibu tak ada. Ya. Pak Gani adalah ayah aku. Sejak ibu meninggal dunia, ayah kemurungan. Asyik teringatkan arwah ibu. Assalamualaikum. Ibu, Ali dah balik ni? Ah. Kali ni cuti sem lama sikit. Ayam mana, Bu, Dah pergi JT ke? Apakah dia enggak tahu eh, ke, ya? Allah ibu? Tolong Tolong Allah macam mana kalau saya masa tu Haih bu, bu ibu bang bang Bu Hadi dapat berita dengan pemergian ibu Ibu salam alaikum tapi aku kesian melihat ayah sebab ayah tak boleh menerima kenyataan yang ibu telah tiada Allah astagfirullah hamba astagfirullah astagfirullah ayah minta maaf Ayah tak boleh tiba. kenyataan yang ibu kampung dah tak ada. Ah, oh, jangan. Maafkan ayah. Ya Allah. Pada yang telah tiada, sama-samalah kita berdoa untuk mereka. Betul. Kita di sini tetaplah terus berusaha menjalani hidup dengan lebih bermakna. Hidup kayu berbuah. Hidup manusia biar berjasa. Al-Fatihah. Selamat Idul Fitri. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya asli ini asli menitikan air mata ah, Aduh nangis lagi saya udah nahan buat gak nangis ya guys ya tapi ya tetap aja rembes guys ya Aduh memang iklan raya banyak sekali yang sedih banyak sekali juga yang bahagia yang senang-senang gitu Tapi kebanyakan sedihnya guys ya Apalagi berkenaan dengan keluarga pasti itu sedih banget asli Jadi kita, kita kirimkan fatihah kepada mereka yang sudah tidak ada Ya guys ya Al-Fatiha bi al A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim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 آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وأوصلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيد من الدنس رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين Oke okay guys itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Menjadi pelajaran yang terpenting bagi kita Bahwasannya menghargai Bahwasannya menghormati Menyayangi kedua orang tua kita Itu adalah kewajiban kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada kita apabila kita cinta Kepada kedua orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita Apabila orang tua kita murka Kepada kita Maka daripada itu teman-teman sekalian Ya Jangan sampai membuat murka kedua orang tua Dan buatlah orang tua kita cinta kepada kita Allahuakbar Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh